Ruangan channel ini, jangan lupa like dan subscribe ya. Turunnya jangan loncat. makasih ya mbak ya yuk ya, ya, mbak